Banyak orang berminat terhadap investasi emas karena dapat dipergunakan sebagai portofolio investasi dan juga sarana lindung nilai. Saat ini, selain transaksi fisik, emas juga ditransaksikan secara online dengan membuka akun trading di broker berjangka komoditi Indonesia. Ada lima keunggulan trading emas online dibandingkan dengan trading emas fisik. Pertama, Two-Way Opportunities dapat memanfaatkan peluang keuntungan ketika harga naik maupun turun karena mempergunakan kontrak one way opportunities investor hanya bisa memanfaatkan kenaikan harga saja karena hanya bisa membeli secara fisik kedua, biaya transaksi lebih rendah tanpa kepemilikan fisik sehingga tidak perlu mengkhawatirkan biaya penyimpanan ataupun asuransi biaya transaksi lebih tinggi untuk keamanan, emas fisik biasanya disimpan di bank yang mengenakan biaya penyimpanan dan asuransi ketiga likuiditas tinggi proses transaksi dan pencairan dana lebih cepat karena dilakukan secara online likuiditas rendah butuh usaha dan waktu dalam bertransaksi dan pencairan dana karena mencari pedagang yang bersedia membeli di harga terbaik keempat lift rate 1 banding 100 leverage 1 banding 100 memungkinkan trader dengan investasi hanya 500 dolar mengakses transaksi emas sampai dengan puluh ribu dollar leverage satu banding 1 leverage satu banding 1 sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang besar harus menyiapkan modal yang besar pula kelima waktu transaksi fleksibel Trader dapat langsung menjual atau membeli harga emas saat terjadi fluktuasi harga dengan waktu transaksi hampir 24 jam sehari dan 5 hari sepekan. Waktu transaksi terbatas, investor perlu bersabar mengenali peluang waktu beli dan baru bisa mentransaksikannya pada waktu operasional pedagang dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore.